Padang Gembala Dorocanga adalah tempat pelepasan ternak kerbau, sapi, dan kuda bagi masyarakat Dompu Bima. Model berternak ini disebut lar. Kondisi Dorocanga cocok untuk pelepasan ternak besar. area padang savana dorojangah tidak jauh beda dengan padang savana di Afrika Selatan yang memiliki keindahan tersendiri jenis ternak dilepas di padang pengembalaan dorojangah paling banyak adalah kerbau. Terbau berkembang sejak zaman dahulu. Dorocanga terletak di kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu masuk kawasan Taman Nasional Gunung Tambora tempat pengembalaan lar ini seluas 943 km persegi kecamatan pekat berbatasan dengan kecamatan sanggar Kabupaten Bima di sebelah utara, Pulau Mojo, Kabupaten Sumbawa di sebelah selatan, dan Kecamatan Kempo di sebelah timur.